berapa banyak berapa banyak enggak berapa banyak dua coba kan deh berapa sendok polisi menangkap dua pengedar sabu-sabu di sebuah rumah Jalan M Yamin, Kelurahan Langgini, Kampar Riau. Mana lagi yang lain? Mana lagi kak? Napa kamu masukkan di sini? Dua tersangka masing-masing berinisial EH dan OI tak dapat mengelak saat polisi menemukan barang bukti tiga paket sabu-sabu siap edar atau seberat 1,69 gram. Guna mengelabui petugas, tersangka berusaha menyembunyikan sabu-sabu di dalam kuali yang berisi masakan gulai di dapur. <tuh> Polisi turut menyita uang tunai rp ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Kedua tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka. Bukan. Kita telah mengamankan dua orang tersangka yang mana satu orang wanita dan satu orang laki-laki inisial T dan inisial D. Dari tangan tersangka setelah kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka yang dijamu saksi kenapa para setempat ditemukan narkotika jenis sabu senilai satu paket di dalam tempat masak penghuni. Ini sisanya lagi mana lagi yang lain?